fotografernya aku belum dateng? Hmm, apa aku coba telepon aja ya ya halo halo kak saya sudah di tempat lokasi foto ya saya tunggu di sini. Oke, siap. Saya OTW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Kak, boleh minta lihat hasilnya nggak? Oh, nih, lihat Bagus hasilnya Boleh sekalian dicetak nggak? Boleh, boleh, bisa, bisa Kak, nanti tolong dikirim ya foto mentahan sama editingnya oh, Oke, siap yang selesai mantap tiga cetak oh iya loh Wah. kertas foto bukan habis aku beli dulu lah permisi mbak yeah. mau beli kertas foto merek dataprint ada kulitnya yang glossy tidak apa-apa ya? Enggak apa ya, Oke fotonya udah jadi Tinggal ngasih sama yang punya Mantap lama menunggu ya? enggak kok kak, baru 15 menit baru 15 menit ini foto yang kemarin kak wah bagus banget emang gak mau ngasih jawab foto terima kasih ya kak sebenarnya bukan hanya fotonya yang bagus namun kualitas dari kertasnya juga mendukung sehingga menjadikan foto tersebut istimewa ngomong-ngomong emang kertas yang buat cetak foto bagaimana kak? oh jadi begini kak, saya mencetak foto menggunakan kertas merek print dan yang pasti hasilnya tidak mengecewakan oh gitu ya kak, sebelumnya saya terima kasih banyak ya kak ya kak, sama-sama iya aduh lupa malam ini kan aku terakhir ngumpulin laporan aduh mana revisi belum saya benerin lagi ah cukup gak ya ah cukup cukup lah Wish, lanjut besok aja laporan laporan laporan ah. kopi dulu ah alhamdulillah Eh, ah, kenapa ini revisi terus padahal laporan ini merupakan sudah benar kenapa dosen minta yang sempurna padahal kalau dipikir-pikir di dunia itu tidak ada yang sempurna revisi lagi ngeprint lagi oh iya ku hitam kan abis ah, aduh aduh Mana, kalau beli tinta harus ke kota. Uh, gimana ya solusinya? Oh iya, Marco Hotel. Marco Tell kan fotografer, pasti dia punya tinta. Ah, oh, pakai dulu aja lah. Nah, Halo. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam, salam ja, Gimana? Jadi gini, Teh. Saya kan mau nge-print, nge laporan. Nah, kebetulan kita ketemu api. Oh, ada tinta enggak? Yang warna hitam. Wah, ada banyak, Ja. Santai, nanti tak kasih. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. boleh boleh boleh ya sudah nanti tak ke rumahmu ya nggak uh, usah aja aku aja yang kesana sekalian main oh gitu oke siap siap siap siap sebelumnya terima kasih aja ya Jelia. oke sama-sama aja assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah Uh, jadi agak tenang. Uh, laporan. Uh. Ya, yeah, semoga cepat selesai, cepat lulus. Ngopi dulu biar nggak pening mikir laporan sambil ngopi. Ah, alhamdulillah nikmatnya. Ya. Oke. Okay. Saya duduk. Apa kabar? Baik. Ngopi dulu ya. iya, diklat mati, aja. Eh, hey, ngomong-ngomong tak buatin kopi? Oh, enggak, Jah. Ya. Kena lambung nanti. Oh, lambungmu kena. Nah. Aduh, aduh kasihan. Ini tintanya. Oke, okay, makasih. Loh. Kamu juga pakai data print? Oh, iya tentu dari dulu saya pakai gata print Nyalah sama kalau kayak gitu. Mata mata, mata. emang untuk tinta merek cetaprint ini untuk hasil ini tidak dilakukan lagi istimewa mantap pokoknya. Mantap, Kualitas juga oke. Okay. Iya. Ngomong-ngomong untuk fotonya gimana? foto, oh, aman, alam dia lancar, lancar, cok mengalir terus ya badannya tambah berisi nih kan, wah subur, siap siap siap, ini sebelumnya aku makasih banget loh, soalnya apa? soalnya aku tuh tadi nih laporan revisi ya kan, revisi mau ngeprint, inget cintaku abdi, ya tahu sendirilah kalau bu tinta pasti ke kota orang nanti malam aja terakhir lah boleh hidup untuk rezeki sudah tak duluan saja lu ya? langsung langsung langsung saja pergi beli lauk oke oke siap siap ya. siap makasih banyak lu ya. ya sama sama oke sukses terus ya. oke siap Mulai. hati hati hati hati, hati.